Halo semuanya selamat datang di channel Ana dan di dan video kali ini saya lagi ngopi di kopi canji jiwa Oke ini bukan endorse ya <laughs> udah kayak endorse aja kayaknya Oke, Jadi di inti pada video kali ini saya akan offload lagi menggunakan mobil sedan Ya mobil sedan yang biasanya mem memiliki ground clearance yang rendah Kita akan melewati jalan bertanah Nggak tahu ini nyangkut apa enggak mudah-mudahan nggak nyangkut ya karena mobil yang kita pakai kali ini adalah Oke kita keluar dulu kali ya Oke. <tuh> hmm. Aduh habis minum kopi nih suara saya serak-serak gini -serak. kopinya kebanyakan gula kayaknya <tuh> Nah ini dia mobilnya Honda Civic tahun 2017 kalau nggak salah saya lupa Bentar kita lihat plat nomornya dulu oh, tanggal 26 eh tanggal 26 tahun 2026 tanggal bulan 12 belas plat apa tadi B 645 C oke nggak apa apa kok masuk ke belakang sih <laughs> nyepir dong nah ini oke, oke langsung aja kali ya nah, tadi udah bayar kok kopinya jadi tenang aja oke jalan kita ini gitu. Nanti kita oh, coba ya, kita coba. Mudah-mudahan gak nyangkut. Bonus stick. Oh, hehe, halah. Epek, blip-blip. Oh no. Oh, no. Oke-oke, okay, okay. kurang, kurang, kurang. Friction controlnya apa? Harus kita matiin dulu. Friction controlnya harus kita matiin tak? Baik, kita coba lagi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita coba lagi. Oh. Bisa dong? Oke, bisa. Siap. Nah, kita coba lagi dari yang sebelah sini aduh sadis juga ya sedang dipakai off -road. kurang sadis apa itu dan tiba-tiba mobilnya berubah jadi warna hitam gak tahu kenapa kayaknya ngebek tiba-tiba gitu. kita coba apakah bisa atau tidak setaka kebalik kebalik mobilnya waduh yang jadi susah kan susah emang front-wheel-drive dipakai off-road udah nyangkut ya Oke okay, kita coba sekali lagi ah, Jangan merah dulu mobil sedan pakai off-road oke okay, bisa angka Honda Civic mobil sedan ini <laughs> bisa menaklukkan Offroad, aduh, nggak kebayang deh ini kalau dunia nyata, udah rusak semua ini. Ah, opening warna putih, closingnya warna apa ini, Lebih gini. Gara-gara ngebug. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan saksikan terus video di channel Anda, Ndamitza Emerald, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.